Online ya, biar bisa ini juga. Ini udah lumayan bagus, oke. Baik, e, kalau boleh tahu, e, web adminnya apa? Ibu atau Bapak di nah, sini biar kita install untuk ininya. toko online ya, biar langsung jadi, dan nanti bisa custom juga. Mungkin boleh diinfo di personal. Kalau emang untuk ini ke saya, untuk username passwordnya biar saya cek biar kita sekalian sambil nunggu yang lain untuk biasanya yes passwordnya biar saya bantu setting ini sudah masuk ya nah ini untuk yang subdomainnya pk23 saya akan cek dulu kenapa nih Gak bisa di -edit, edit elementor kadang ada template juga yang sudah disediakan sama si WordPress itu kadang ada template yang enggak support dengan page builder dengan elementor entah itu dengan bridgey kayak gitu jadi kita harus cari template yang bisa kita custom Ya, gambaran kompetitor itu kan, atau pesaing website yang lain, biar saya jadikan acuan seperti apa. Dan nanti saya custom-custom kalau pengen buat landing page, mungkin ada gambaran pak website yang lain, biar saya setting. Kalau emang ini, biar nanti saya bantu untuk setting, ambil nunggu yang lain. Atau nanti produknya ini kan, kalau... nah ini yang PKK 20 kenapa nih UI webnya salah nanti untuk yang PKK 20 ini untuk bapak nanti tinggal di setting pak ya nah bapak masuk ke ini nanti ke pengaturan di sini ada setting ada reading pengaturan biasanya ke masuk ke pengaturan di sini kemudian ke reading nah ini untuk yang punya paim, tadi mau saya setting dulu yang eh, domain yang 223 mau saya setting untuk ikutin seperti ini desainnya dia akan coba oke kalau saya lihat ini dia kalau buat pakai kalau ini pakai Vue.js ya kalau itu, kita coba kita ikutin desainnya jadi kalau untuk ini tadi punya pak siapa yang bernama domainnya atau 20 itu eh, apa namanya tidak bisa sesuai gitu kan tidak sesuai dengan hasilnya nanti bapak cek dulu page nya yang mana yang mau ditampilkan ke halaman utama contoh nah di sini halaman boy eh, di sini kemudian halaman band nah nanti bapak pilih aja yang mau jadiin Uh, ini homepage ini, jadi ketika diakses nama domainnya, homepage yang mana nih, kayak gitu, homepage yang mana nah kayak gitu, homepage mau yang mana nanti tinggal disesuaikan aja nah ini untuk yang PKK23 ini kadang uh, kadang ada template yang nggak bisa support dengan Elemental. nanti untuk Pak Muhammad Made, ininya tinggal dirubah aja pak ya dari sini. Bapak mau homepage-nya yang mana? Tinggal bapak pilih, kemudian save, simpan perbuatnya. Tinggal mau yang mana. Nah kalau untuk ini, kenapa nih ada yang nggak bisa diedit tweet elementor? Itu tergantung dari ininya juga template kayak gitu. Nah kalau pengen buat seperti ini sebenarnya ini simple juga. Cuma tinggal di sini ada titipan itu kan di sini ada tinggal kalau ini kan emang pakai action ini biasa pakai coding mereka buatnya untuk melacak gitu kan atau gimana kalau untuk tampilan-tampilan sih bisa kalau untuk pom-pom juga kayak gini sebenarnya sih bisa diikutin kalau emang untuk teknologi yang gini kita harus buat pakai coding biasanya pakai API pake no atau itu pakai NodeJS atau Laravel untuk API-nya nah, di sini Saya dulu Baik Bapak Ibu Gimana Untuk yang ini Ibu Nanti mungkin bisa diganti template aja Ibu Biar ini Atau bisa buat juga dari awal Seperti ini Bikin halaman baru Jadi kita buat dari awal Jadi kita buatnya dari awal Nah di sini Kita buat dari awal page kemudian kita bikin baru. Nah kalau yang sudah ada dibuat, nah ketika diakses nama halaman utamanya, nah, disini coba kita lihat dulu ada beberapa halaman yang sudah dibuatnya. Nanti tinggal ibu setting aja di sininya. Ini contoh yang seperti ini. Ini kan ada dua yang ini mungkin saya hapus nah, kemudian saya masuk ke pengaturan ke ini yang sudah diedit pakai elementor, yang pilih yang ini pilih klik ini dulu, kemudian kita simpan, baru kita akses. Agak berat. <tuk> nah, untuk kali ini bapak ibu mau lanjut ke seo atau ke website dulu boleh di chat di zoom biar sama-sama ini gitu kan takutnya ada yang websitenya belum beres kita ke website dulu kalau mau langsung ke seo juga boleh nah ini kalau ini kan sudah bisa di edit mentor elementor ini sudah rapi juga ini gambarnya juga keren Nah, sini Oke baik langsung ke SEO aja ya Baik kalau gitu Nah gimana yang lain Untuk yang lain Ini untuk yang yang ke ya Nanti tinggal bikin halaman lagi Nanti tinggal di setting-setting Ininya Kalau pakai Elementor Pro itu fiturnya udah lengkap Kalau yang mau buat online boleh Tinggal cari template Kemudian tinggal setting u e Kita langsung mulai aja kali ya. Saya buka dulu, mungkin sudah dibuka dari tadi ya. Kita lanjut aja nih, Bapak Ibu, Saya akan masuk ke pembahasan SEO. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu di awal juga sudah dijelaskan sama sama Pak Dian Martin tentang perbedaannya antara SEO dan SEM. Nah, di sini kalau kita buka browsernya, nah, di sini contoh ini adalah oh, ini, nah, ini kalau ini menggunakan iklan, ini adalah iklan, kemudian ini adalah SEO. Ini belum bisa yang saya kelola juga. Jadi bisa muncul dengan beberapa kata kunci, kemudian cari juga. Mungkin untuk lebih ini kita pakai Google punya Marer, agar tidak kebaca adanya. Nah, ini iklan. Ini adalah perbedaan yang paling dasar gitu kan antara SEO dan SEM. Kalau SEM itu Website kita akan muncul di hal utama Google, tapi kita harus bayar terus-menerus ke Google. Nah, ini adalah perbedaannya yang paling mencolok gitu kan. Oke, baik, uh, Saya ikut dulu ya. Oke. Terima kasih sudah diingatkan. Oke, sudah ya. Nah, ini adalah perbedaan yang paling mendasar antara SEO dan SEM. Kemudian ini adalah Google Business bagi bapak atau ibu yang punya uja, yang punya uh, usaha jasa gitu kan, punya toko lebih enak kita tambahkan Google Business Agar lebih mudah juga ditemukan oleh para calon pelanggan. Nah Ini baru adalah SEO. Ini kebetulan website yang saya kelola juga ini adalah uh, App Appyuk bisa tampil juga biasa pakai skema .org. Ini adalah perbedaan antara SEO dan SEM. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu mungkin apa sih manfaatnya SEO untuk bisnis kita, untuk usaha kita yang pertama dengan adanya SEO bisa mendatangkan pengunjung, gitu kan, ke dalam bisnis kita. Nah, di sini makanya kita harus punya website. Makanya, kemarin saya inbox pada Bapak Ibu. Jadi eh, diharapkan website sudah rapih gitu kan sebelum kita eh, praktek SEO-nya karena di dalam SEO nya ada Google Analytics nanti yang akan kita pasang yang akan kita integrasikan kemudian ada Google Search Console juga ada robot robot.txt, kemudian ada sitemap juga kemudian yang kedua, manfaat SEO bisa meningkatkan penjualan dengan adanya website di dalam utama Google itu akan besar kemungkinan calon pelanggan akan masuk ke halaman website kita Kemudian yang ketiga bisa meminimalkan biaya pemasaran Jadi budget ibu akan bapak ibu akan sedikit berkurang karena dengan adanya SEO ini, membantu, kayak gitu Nah ini adalah manfaat SEO, sudah kita bahas Kemudian selanjutnya sebelum kita masuk ke pembahasan SEO Kita harus tahu dulu nih, cara kerja Google itu seperti apa Nah, Google ini adalah mesin pencari mungkin kalau ada Bapak-Ibu yang di sini seorang programming, seorang programmer biasanya. Di dalam fitur pencarian itu dibuat e, ibaratnya sebuah query, sebuah perintah. Nah, yang namanya algoritma itu adalah sebuah perintah yang dibuat seorang developer atau seorang programming untuk membuat fitur pencarian. Karena Google ini adalah fitur pencarian, maka dibuat nih e, fitur pencarian itu oleh, oleh developer-nya Google untuk menampilkan, Website-website yang berkualitas yang pertama Google, nah ini cara kerja Google yang pertama, yang pertama adalah crawling, jadi si Google ini punya spider atau robot yang ditugaskan oleh Google untuk mengambil semua data website yang ada di internet, jadi si spider ini ditugaskan oleh robotnya Google untuk mengambil semua data website yang nantinya akan dimasukkan atau diindeksing ke dalam databasenya Google. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah lihat YouTube, lihat servernya Facebook gitu kan? Itu kan besar banget nih, gede banget karena banyak jutaan bahkan miliaran data yang disimpan di dalam database itu. Nah, jadi semua data website, data pribadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu browsing di internet itu semuanya terikot aktivitas Bapak Ibu yang dilakukan di internet itu kebaca sama Google, sama Facebook. Makanya ketika tidak heran Ketika Bapak Ibu buka Facebook, tiba-tiba muncul iklan tentang uh, jualan sepatu. Karena uh, si Facebook itu membaca aktivitas Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di internet. Nah, kemudian yang ketiga, ini yang pertama adalah trolling. Yang kedua adalah indexing. Indexingnya artinya si robotnya Google ini akan memasukkan data-data uh, website ke dalam databasenya Google setelah di- Kumpulin semua data-datanya, baru dimasukkan dulu ke dalam database Baru setelah itu, website kita ketika ada orang melakukan pencarian di mesin pencari, baru website tersebut ditampilkan. Nah, ketika Bapak Ibu contoh nyari beli sepatu murah, maka yang ditampilkan sesuai kayak gitu, kan, Karena fitur pencarian. Nah, kayak gitu. Mungkin sampai sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silahkan sebelum kita lanjut ke praktek, karena habis ini akan langsung praktek. Nah selanjutnya, nah di sini setelah ini kita akan praktek ya, kita akan coba praktek untuk pasang Google Search Console, Google Analytics, sitemap sama Web Nah ketika bapak ibu mau terjun ke dunia SEO, mau belajar tentang digital marketing, nah ini tool yang harus wajib kita pasang. Kalau kita di Facebook mungkin kita harus pasang yang namanya Facebook Pixel. Tujuannya bisa kita gunakan untuk melakukan retargeting nah di target ini artinya kita bisa menampilkan iklan kita kembali pada orang-orang yang sudah pernah berinteraksi dengan website kita. nah kalau algoritma itu kalau algoritma itu mungkin kan eh, ini ya, terima kasih ibu Latifa atas pertanyaannya. nah algoritma ini adalah sebuah kalau di bahasa pemrograman itu adalah sebuah query atau sebuah perintah yang dibuat untuk menyusun sesuai dengan keinginan tertentu itu ibu. Jadi algoritma ini tergantung pemahamannya beda-beda kan kalau untuk istilah pasti akan lebih jelas lagi penjabarannya Tapi kalau menurut dunia uh, programming itu, algoritma ini sebuah perintah yang dibuat untuk tujuan tertentu Contoh, algoritma Google kan ada banyak nih Ada algoritma Google itu kan ada banyak Itu dibuat berdasarkan tujuan tertentu Contoh untuk membedakan konten yang berbual khas. Jadi dibuatnya algoritmanya Kemudian untuk uh, membaca konten yang copy paste Dibuat juga sama Google bagi algoritmanya. Jadi, intinya, algoritma ini adalah uh, sebuah uh, bahasa, yaitu sebuah bahasa pemrograman. Kalau di programming ini, kalau di Google, ntar Femono, okay, Bapak Ibu, ada dulu. Nah, di sini, kalau harga itu, kalau di Google, itu di dunia pemrograman itu sebuah perintah yang dibuat untuk tujuan tertentu. Nah, seperti itu ya? Oke, okay, terima kasih. Nah, di sini, selanjutnya kita akan masuk ke praktek. Nah, di sini ada Google Search Console. Kalau kita mau belajar SEO, di sini ada Google Search Console. Google Search Console ini, nah, ini gratis, Pak Maman nah ini sebagai contoh saya akan buka untuk ininya untuk uh, pengenalan dasarnya dulu jadi dengan adanya Google Analytics ini kita bisa tahu nah, di sini saya akan buka dulu nanti kita akan praktek uh, Google Search Console itu untuk apa sih fungsinya nah di sini saya akan buka dulu nanti kita akan praktek setelah ini disini tinggal akses aja Google Search Console nanti setelah ini kita ambil, dan saya akan jelaskan dulu fungsi-fungsinya antara Google Search Console dengan Google Analytics Jadi kalau kita belajar digital marketing, Google Analytics ini sangat penting untuk membaca eh, apa namanya perilaku konsumen, kayak gitu. Nah di sini kalau Google Search Console ini kita gunakan untuk mempercepat proses indexing Google. Walaupun eh, apa namanya, walaupun si robotnya Google itu akan mengindeks semua website, tapi alangkah lebih bagusnya kita harus pasang yang namanya Google Search Console. Nah, dengan Google Search Console ini, robot Google akan lebih cepat dalam mengindeks website kita. Kemudian, di sini ada Google Analytics. Nah, kalau Google Analytics ini kita bisa gunakan untuk membaca aktivitas user. Nah, user ini masuk di halaman mana? User berasal dari daerah mana? Jadi, ketika bapak ibu mau iklan, bapak ibu sudah tahu nih, target audien bapak ibu gitu kan. Mungkin di awal sudah dijelaskan, kita sebelum promosi, sebelum jualan gitu kan. Kita harus tahu target market kita siapa, gitu kan? Dengan adanya Google Analytics ini, bapak ibu bisa menentukan target audien yang tepat, mulai dari minatnya, demografinya, gitu kan? Contoh: saya pengen menentukan, uh, saya jualan sepeda. Nah, di sini nanti ketahuan juga uh, lokasi mana nih yang paling uh, banyak mengunjungi halaman website saya, kayak gitu. Nah, di sini contoh: ada India, ada ini, ini sebagai contoh aja. Nah, Oke untuk ini lanjutnya Boleh Bapak Ibu buka dulu eh, Siapkan akun Gmailnya Kita akan coba untuk langsung praktek Siapkan dulu akun Gmailnya Nanti kita akan langsung praktek Untuk buat ini Untuk buat instalasi websitenya sudah ini, Bapak Ibu sudah siap, sudah disiapkan. Oke baik kalau sudah kita akan coba langsung praktek. Oke baik kita akan langsung ya. Nah di sini silakan Bapak Ibu ucapkan websitenya. Saya harap websitenya sudah jadi semua. Nah, ini karena Ini yang saya buat kemarin sebagai contoh. Nah, jadi diharapkan websitenya sudah harapin semua ya. Boleh bisa ibu terima dia. Ya? Oke yang pertama eh, seperti yang saya bilang tadi. Jadi kalau bapak ibu mau benar-benar fokus di dunia digital gitu kan karena seba eh, sekarang zamannya sudah menggunakan AI gitu artificial intelligence kan. Nah, di sini makanya kita harus uh, implementasi di sini menggunakan Google Search Console, menggunakan Google Analytics nah, Oke, okay. yang pertama kita buka dulu question di sini. silakan silahkan akses dulu Google Analytics. Nah, di sini silahkan buka Google Analytics. Sudah semua? jika sudah, sudah semua diakses. Kemudian kalau sudah silahkan klik yang ini Google Analytics. Kemudian silahkan login menggunakan. Username dan password masing-masing Oke okay, sudah semua Sudah terbuka semua Bapak Ibu tampilannya Kemudian kita masukkan username nya sudah, tinggal kita login oke, sama ya tampilannya Bapak Ibu oke, jika sama sudah semua, kemudian jaga, ngelek Kemudian, klik di sini. Ada button, kelihatan nggak buttonnya di sini? Soalnya, kalau di tempat saya, button di sini agak samar nih. Bapak ibu, klik yang button yang ada di sini. Sudah semua? oke okay, Sudah semua ya? Kalau sudah, tinggal klik. Nah, di sini kita buat nama akun. Nama akunnya di sini, saya buat contoh proses SEO kemudian ya, ini kemudian ya, di sini telah ditentukan sesuai dengan kebutuhan kalau tidak mau silahkan di list checklist ya silakan ditentukan sesuai dengan kebutuhan kalau sudah semua silahkan klik berikutnya Nah, kemudian di sini kita buat nama propertinya. Nama propertinya apa? Contoh karena websitenya ini ngebahas tentang SEO. Ibaratnya saya buat di sini nama propertinya, saya buat khusus SEO. Oke, sudah semua ya? Kemudian di sini zona waktunya kita sesuaikan dengan lokasi kita, kita pilih Indonesia. Silahkan disesuaikan Untuk zona waktu Mata uangnya Kita tentukan juga Sudah semua Bapak ibu, kalau sudah Kita bisa next Kalau sudah Kalau yang pakai blogspot Biasanya otomatis ada ya Di blogernya untuk analitiknya, karena blog punyanya Google, tapi kalau kita blognya pakai WordPress, itu kita harus pasang manual. Kalau nggak bisa scroll ke bawah, ibu uh, ini mungkin dari tampilan Google-nya, ibu kontrol minus aja di keyboardnya, di keyboard uh, komputernya, klik control, kemudian klik uh, minus. Seperti saya tadi, makanya saya kecilin ini Jadi kalau tidak bisa di scroll, mungkin dari tampilan Googlenya Sedang ini Atau boleh coba scroll Oke, kalau sudah Sudah sampai sini semua Nah, kalau yang beda Ibu mungkin dari awal seperti ini kalau yang sudah uh, buat, Ibu Ibu Rosalia, kalau emang pernah buat, itu biasanya kita langsung diarahkan di sini. Nanti tinggal buat aja di admin, tinggal bikin baru. Kalau emang yang sudah pernah buat, nanti tinggal klik buat akun dari sini. Bagi Bapak-Ibu mungkin yang, pernah, yang sudah pernah buat, gitu kan sebelumnya, tinggal masuk aja ke admin. Nah mungkin kalau ada yang bertanya, satu akun bisa berapa website sih Nah sini bisa banyak Saya juga sini ada beberapa website Yang saya pasang Ada dua Untuk satu akun ini bisa lebih Itu tergantung kebutuhan Kalau yang pernah buat tinggal masuk ke admin aja nah, Kalau yang belum Kita dari awal Dari sini Kalau yang belum pernah buat kita dari awal Oke okay. Oke baik, uh, awalnya pertama tinggal klik button yang ini Kemudian masukkan nama akunnya Oke, jika sudah Ini nama akun bebas ya jangan sama Bapak Ibu tergantung bisnis Bapak Ibu Karena ini untuk pengecekannya Kemudian ini juga bisa disesuaikan Sesuai dengan kebutuhan Kalau sudah klik berikutnya Nah disini nama propertinya kita buat dulu Kemudian, kita rubah jadi Indonesia. Sekarang sudah Google Analytics 4 tampilannya. Nanti tinggal disesuaikan aja untuk ininya, mata uangnya. Oke, kalau tidak ada biarin aja dolar. Kemudian, kalau sudah, sudah semua sampai sini. Kalau sudah semua, tinggal klik berikutnya. Nah, di sini baru informasi bisnis Bapak Ibu. Tinggal disesuaikan, nah, disini kata eh, industrinya tentang apa. Contoh, kalau misalnya tentang pendidikan, kita cari aja pendidikan. Kadang fitur pencariannya, kalau memang seperti ini, kita terpaksa scroll satu-satu, kalau tidak ada pilih lainnya aja, tidak masalah. Kadang fitur pencariannya suka padat. Ini kalau sudah pilih lainnya aja. Kemudian tinggal Bapak Ibu tentukan ukuran bisnisnya. Ukuran bisnisnya berapa? Kemudian di sini apa yang dibutuhkan? Nah di sini tinggal dicentang sesuai dengan kebutuhan. mau dicentang semua juga boleh, tidak masalah. Oke. Okay. Kalau seperti ini tidak bisa di scroll, boleh kontrol scroll. Uh, scroll atau kontrol minus nah, biar muncul button buatnya. Oke okay, sudah semua bapak ibu. Karena eh, digital marketing, google analytics ini kita pasang untuk membaca data, membaca aktivitas pengunjung kayak gitu. Kita bisa gunakan untuk di targeting nantinya. Kita bisa membaca target audience kita di sini. Jadi tidak perlu lagi kita mungkin melakukan survei lagi. Karena dengan adanya kebelahan analitik ini, kita bisa tahu nih, nah target audien kita. Oke, okay, kalau sudah, silakan klik buat. Di sini, sudah sampai sini semua. Oke, jika sudah semua silahkan ininya di Indonesia Kemudian silahkan di checklist Silahkan di checklist juga Jika sudah klik saya setuju Nah mungkin yang dulu pernah buat ini ada sedikit perbedaan bagi bapak atau ibu yang dulunya pernah buat Google Analytics, itu kan punya website Di sini eh, beda banget untuk prosesnya, tampilannya ada sedikit perbedaan untuk fitur-fiturnya Nah, di sini bapak ibu silahkan disesuaikan juga, sesuai dengan kebutuhan Kalau tidak mau tinggal, tinggal diancah tulisannya, tidak masalah Kemudian tinggal tersimpan Nah, ini sekarang bisa integrasi juga untuk Android, untuk website. Sudah sampai semua ini semua, Bapak-Ibu? Oke okay, di sini karena kita untuk pelacangannya, untuk trackingnya akan ke website, maka kita pilih website. Nah di sini bagi bapak atau ibu yang punya aplikasi juga tinggal pilih Android. Kalau emang Android, nah di sini nanti kedepannya kalau yang punya aplikasi, yang punya website silahkan dipilih uh, ininya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian kita pilih website. Nah, di sini kita masukkan website yang kita buat tadi. Tinggal kita copas URL-nya, kita copy paste. Kemudian Bapak Ibu paste di sini. Nah, kemudian di sini nama alirannya kita boleh paste juga tidak masalah seperti ini. Sudah semua. Kalau seperti ini, merah seperti ini, dihapus URL-nya. Karena sudah dibuat sama si Google di sini. Nah untuk nama aliran data ini bisa isi website juga di sini situs web saya. Ini keterangannya dari tag inputnya boleh nama domain kita. Contoh nama domain saya ini. Jadi boleh disamakan nama aliran datanya yang akan dibaca. Nah, di sini kalau untuk data dari Google ini. Untuk tag inputnya, sini sudah dikasih penjelasan, situs webnya, jadi situs web kita Boleh kita paste seperti ini, sebenarnya tidak masalah Jadi lebih bagusnya kita samain juga, tidak apa-apa Ini nama domainnya, sini nama aliran datanya, jadi kita boleh samain, tidak masalah Ini nama aliran data, itu untuk nama domain juga, untuk situs website kita juga boleh Oke okay, sudah semua Bapak Ibu Ya diisi Ini nama aliran datanya Situs webnya Kalau sudah tinggal Klik buat aliran data Aliran data ini nanti Kita akan dikasih eh, Baik itu ID pengukuran Atau Script dari WordPress Managernya jadi aliran data ini Kita akan dikasih script sama si Google Yang akan kita pasang di website kita Jadi si Google Akan membaca nih Semua aktivitas user yang ada di dalam website kita Nah sebenarnya untuk pemasangan Google Analytics Ada banyak cara ya Bapak Ibu Bisa menggunakan Google Text Manager Kita kan nanti kedepannya Kalau yang belajar Google Ads biasanya ada, ada juga Google Text Manager untuk memasang ID konversi Nah di sini sebenarnya bisa juga kita pasang pakai Google Text Manager Atau bisa juga pakai plugin Kita akan pakai cara untuk yang lebih cepat saja Nah di sini Bapak Ibu klik yang tag situs ya, Di sini ada tag situs Nah ini script ini akan kita copas Dan kita pasang di website kita Nah caranya ini biarin dulu jangan ditutup Bapak Ibu masuk ke halaman websitenya, kemudian klik plugin, kita tambah baru. Sebenarnya bisa juga dipasang di template, cuma takutnya ada kesalahan. Kalau yang ini coding biasa bisa juga kita pasang di sini, apilain. kemudian di sini theme editor, kita pasang di theme editornya yang bisa coding bisa dipasang di sini. Tapi untuk jaga-jaga biar tidak ada error kita masuk ke plugin silahkan klik add new kemudian kita cari namanya insert header and footer kita cari plugin namanya insert header and footer nah, plugin ini yang nantinya kita pasang untuk baik itu google analytics maupun script, script yang lain kita cari insert header and footer. Nah, dari mana mungkin ibu prosesnya untuk proses pluginnya? yang pertama dari plugin, klik plugin, kemudian klik add new, kemudian silakan cari plugin namanya insert header and footer. untuk yang dari aliran. Nah, di sini untuk yang aliran itu tinggal masukin eh, apa tadi eh, subdomennya subdomennya kemudian klik buat aliran Untuk yang ketinggalan dari aliran aliran data tinggal klik buat aliran. Ini tinggal klik buat aliran, kemudian di sini Sebenarnya kita juga bisa pakai ID ini ID pengukuran juga bisa Dan nantinya kita uh, Bisa pakai Di Google Text Manager Cuma caranya agak sedikit Muter-muter gitu -muter. kan kita pakai cara yang cepat aja Caranya agak sedikit muter-muter Nanti kita pakai cara yang cepat saja Di sini ada tag situs global Jadi script ini Yang nantinya Akan kita pasang di website kita Agar si Google bisa membaca nih aktivitas atau kegiatan yang bisa lakukan kita. di website kita sudah, sudah semua mungkin sampai, sampai sini. sini oke kalau sudah semua kita masuk ke plugin klik plugin kemudian klik add new ya klik plugin kemudian klik add new sudah semua Kemudian, silakan dicari di sini nama pluginnya: Insert Header Footer. Insert Header Footer. nah, di sini sudah muncul, Bapak Ibu, nama pluginnya: Insert Header Footer. Yang ini ya saya sih biasanya pakai yang ini ini sudah semua jika sudah semua Klik install, silahkan diinstal dulu, Bapak Ibu. sedikit lama mungkin untuk proses instalasinya. Jika sudah jangan lupa klik diaktifkan. Ya sudah semua sampai sini. Jika sudah semua kita masuk ke setting. Di sini ada setting ya. Ada setting tadi. Kalau untuk uh, halaman utama, kita masuk ke reading. Kemudian, bagi Bapak Ibu, untuk URL-nya adalah "sell friendly", kita klik "pemaling". Nah, di sini karena kita ingin memasang Google Analytics, kita klik "insert header and filter. Silakan Silahkan, Bapak Ibu, klik "insert header and nya Ini sambil meng-loading kita buka dulu Google Analytics-nya. Nah, di sini kita diinstruksikan sama si Google, katanya uh, tempel script di bawah ini di atas, di atas elemen heading uh, head, gitu kan? Atasnya nih di HTML itu biasanya ada uh, elemen body, gitu kan? Nah, di sini kita diperintahkan sama si Google-nya, kita simpan di tag head ini. Oke, okay, kita kopas atau klik ini. Kemudian, nah di sini sudah ada nih scriptnya yang kita bisa tampung di sini. Scriptnya kita paste di sini, sudah semua, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk Pak dia kalau di Blogspot itu, itu biasanya sudah uh, sekali saya dulu ya, dulu saya juga sering pakai Blogspot, itu analitiknya biasanya karena si Blogspot ini punyanya Google Pak, jadi dia otomatis kalau yang Blogspot sudah ada analitiknya. Sama kayak YouTube ya, YouTube juga itu kalau kita punya channel YouTube, biasanya ada reportnya, ada aktivitasnya, jadi sudah otomatis kayak gitu. Kalau, Kalau untuk blogspot biasanya, biasanya udah otomatis analitiknya pak. Nanti, Nanti mungkin untuk penerima dia bisa, bisa pasang Google Search console aja. aja. Oke okay, baik. Nah, di sini eh, pertama okay. kita masuk ke plugin. Kemudian sebenarnya banyak di sini juga ada plugin Google Analytics juga. Kadang prosesnya lama gitu kan. Di sini sebenarnya sih banyak cara bisa menggunakan Google Page Manager. Kita juga bisa menggunakan Google Analytics ini dari plugin-plugin dari plugin WordPress gitu kan. Banyak cara sebenarnya. Cuma kita pakai cara yang cepat. Nanti tinggal di searching aja di sini Google kita input, saling tulis Google Analytics. Ini kita cari aja di sini plugin-plaginnya ada banyak biasanya mungkin salah penulisan mungkin tinggal dicek aja lagi ya, ini dicari aja di sini Google Analytics nah, bisa pakai ini WP Monster bisa pakai ini juga sebenarnya banyak cara ya di sini juga bisa pakai ini banyak plugin-plugin yang bisa membantu bapak ibu untuk uh, pemasangan Google Analytics nah, itu sih banyak cara cuma kita pakai uh, biar tidak terlalu banyak plugin nantinya karena insert header and Footer ini biasanya dipasang juga untuk uh, apa namanya untuk event persi kita cari aja di sini insert header and Footer ini nama pluginnya kemudian kalau sudah, sudah diinstal, kemudian, kemudian klik "Aktifkan". Kalau, kalau sudah, sudah diaktifkan, klikkan, kemudian masuk ke setting, kemudian, kemudian tinggal kita paste di sini. Oke, Oke. Kalau, kalau sudah, sudah kita save, nah, nah ini sudah, sudah beres semua, semua. Untuk, untuk prosesnya, kemudian tinggal, tinggal kita masuk ke sini. Nah ini biasa kalau Google Analytics 4 itu tidak langsung ada ini ya Apa namanya Interaksi di sini ya Jadi kalau untuk yang masih baru silahkan ditunggu aja aktivitasnya Disini saya contohkan aja ke yang sudah jadi Jadi kalau yang untuk yang belum Ini nanti di sininya belum ada Uh, apa namanya data penggunanya karena masih baru tapi kalau konsepnya sudah lama biasanya di sini akan ada data pengguna nah, di sini ada pengguna barunya ada berapa kemudian ini dari mana dari mananya ketahuan nah, ini perbedaannya ini kalau ini Google Analytics empat saya juga ada Google Analytics versi dulu ini Jadi perbedaannya lawan. Nah ini kalau ini adalah Google Analytics versi yang sebelumnya Jadi kita bisa tahu user itu masuk di halaman mana aja Itu ketahuan artinya Ini dengan adanya Google Analytics Kemudian kita bisa tahu juga eh, minat audiens, nah, Minatnya apa nih Jadi ketika kita mau melakukan iklan dengan adanya Google Analytics ini, kita sudah tahu nih target audiens website kita Sudah tahu minatnya, demografinya juga sudah ketahuan nah, Dengan adanya Google Analytics ini Jadi iklan Bapak Ibu setidaknya bisa lebih tertarget lagi Nah ini adalah minat-minat user yang sering masuk ke website saya Jadi ini sudah ketahuan semua Kemudian untuk demografinya juga Di sini ketahuan, jadi ketika saya mau beriklan nah ini sudah ketahuan untuk jenis kelaminnya juga sudah ada data-datanya kemudian untuk usianya juga di sini sudah ketahuan kemudian biasanya ada ringkasan lokasi juga kotanya nah, di sini ada negara ada ada kota juga jadi bisa ketahuan di mana aja tinggalnya jadi dengan adanya eh? ya. oke okay. Jadi kalau jadi sudah, sudah di save Nanti tinggal, tinggal klik, klik icon home aja ya Bapak Ibu Kalau, kalau sudah di save nah, Di sini tinggal klik icon home, aja, home icon aja Icon home nya Nah untuk yang masih baru Ibu Jadi, jadi kan, kan website nya belum ada datanya Ini akan kosong seperti ini Jadi belum ada uh, interaksi situs Belum ada traffic Nanti kalau emang sudah jalan Di sini akan ada Interaksi, nah, seperti ini. Nah, kita bisa tahu juga, uh, contoh saya pengen uh, lihat lokasinya di mana nih. Yang sering mengunjungi website yang saya kelola, kayak gitu. Jadi, bapak ibu bisa tahu Kotanya daerah mana. Nah, di ini biar lebih jelas. Ternyata Jakarta. Jadi, ketika kita mau beriklan, itu kan kita sudah tahu nih, target lepas kita, target audien kita. Oh, ternyata Jakarta nih, paling banyak kayak gitu. Nah, di sini kita bisa melakukan penargetan nah, kalau untuk yang masih baru biasanya masih kosong nah, kemudian yang pertama, kalau kita mau belajar SEO tadi Google Analytics sudah kita pasang ya Google Analytics sudah kita pasang nah, kemudian langkah yang kedua, sudah semua ya untuk Google Analytics Bapak Ibu sebelum kita ke praktek uh, on page-nya, jadi saya, eh, saya ranin kan kemarin saya minta kepada Bapak Ibu website-website website nya minimal Sudah ada gambaran nih biar kita bisa belajar SEO nya Nah di sini Google Analytics tadi sudah kita pasang Selanjutnya kita akan pasang yang namanya Google Search Console Nah di sini ada yang namanya Google Search Console Nah Google Search Console ini ini sangat penting, nah, seperti yang saya bilang di awal, dengan adanya Google Search Console. Ini website di bapak ibu akan lebih cepat diindek oleh Google dibandingkan tanpa website yang menggunakan Google Search Console. Nah, jadi caranya agar SEO kita bisa muncul di hal pertama: Google minimal, yang pertama, website kita sudah diindek, kayak gitu, sudah dibaca sama si Google. di nah, mana SEO-nya mau muncul kalau website kita belum diindeks database website kita belum dimasukkan ke dalam database Google. Jadi agar lebih cepat dalam proses indexing kita butuh yang namanya Google Search Console. Nah, sebenarnya sih, SEO yang saya lakukan untuk website saya maupun yang saya kelola untuk website Probase Studio itu menggunakan teknik yang dasar sebenarnya. Jadi saya tidak menggunakan cara-cara yang aneh-aneh. Karena kalau untuk cara-cara yang aneh-aneh itu kadang cepat ininya Bapak Ibu di band sama si Google. Jadi kalau kita menggunakan cara-cara yang curang Walaupun website kita cepat naik gitu kan, itu algoritma Google akan membaca. Jadi si algoritma Google ini akan membaca di website mana yang mencurigakan kayak gitu lama-lama bisa dikena penalti sama si Google. Jadi kalau saya menggunakan cara yang standar tapi aman gitu. Nah, jadi seperti ini. Nah, dengan adanya ini juga kita bisa tahu backlink gitu kan, karena di dalam mesin itu ada namanya backlink. Tahu gitu kan? Tautan dan situs lain yang masuk ke dalam website kita. Nah, gimana caranya? Mari kita buat lagi. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan buka kembali yang namanya Google google Search Console atau mungkin yang dulu dikenal dengan Google Webmaster. Nah, kalau kita lihat penjelasannya di sini ya, digunakan untuk proses indexing Google. Nah, Oke. Okay. Sudah semua Bapak Ibu sudah dibuka Google Search Console-nya? Sudah semua ya? Jika sudah semua, sebenarnya sih untuk pemasangan Google Search Console ada banyak cara juga Bisa dari YOAS juga bisa, bisa dari plugin yang lain juga bisa, cuma kita pakai cara yang cepat aja nah, Cara yang, yang sering saya lakukan Nah, disini di sini Bapak, Bapak, Bapak Ibu klik Google Search Console Kemudian klik button mulai sekarang Nah, di sini ada domain, ada awalan URL Apa sih bedanya? Nah, ini perbedaannya Ini sebagai biasanya kalau website itu ada website induk ya Ada server, kemudian punya nama domain dan domain cabahan contohnya saya beli hosting di rumah web Kemudian saya punya bisa menambahkan kalau saya lihat kalau kita lihat kemarin satu hosting bisa enam domain gitu kan nah ini bisa pakai yang ini gitu kan kalau bapak ibu punya banyak domain di sini bisa pilih yang ini kalau hanya untuk satu domain atau sub domain bapak ibu bisa pilih yang ini nah ini perbedaannya kalau saya sih lebih sering pakai yang ini kayak gitu jadi lebih lebih fokus juga data-datanya -data nah kemudian untuk cara pasangnya kita copy paste, silakan Bapak Ibu copy paste. Kemudian kita paste di sini, paste di sini, kemudian kita klik button. Nah, ada yang muncul seperti ini langsung, atau ada yang, yang dikasih coding. Soalnya sudah ada perbedaan Ada yang langsung otomatis Langsung masuk ke dashboardnya di sini, Ada juga yang Biasanya minta untuk Pemasangan coding Gimana? Sudah semua? Bapak Ibu? Untuk Google Search Console-nya Sama ya Gimana? saya ada Ketika Ya, biasanya ada yang langsung ke verifikasi kepemilikan ya Ada juga yang minta dipasang script itu kan biasanya Nah, ini kadang suka kayak gini Kadang ada yang langsung di-direct di ke halaman otomatis Nah, kayak gitu Kadang ada yang minta verifikasi pemilikan Ini biarin dulu aja seperti ini Nanti kalau emang ketika kita login lagi Dia minta apa namanya Minta script Nanti scriptnya kita bisa download pakai yang tag HTML. Nah, contohnya kita tambah baru lagi nih, tambah properti baru. Uh, saya pasang mungkin websitenya. Kita nah, sebagai contoh. Kalau emang, takutnya ada yang verifikasi ke eh, verifikasi kepemilikan nah, seperti ini. Ini langsung biasanya ada verifikasi nah, seperti ini ya. Kalau ada yang verifikasi kepemilikan seperti ini nah ini bisa, nah, bisa di download sekelipat emailnya kemudian kita pasang uh, sebenarnya sini ada banyak cara bisa menggunakan tag html tinggal kita copy paste seperti ini atau kita juga bisa menggunakan google text manager untuk cara yang lebih cepat untuk verifikasi kepemilikan kita klik download saja ini jangan diverifikasi dulu kemudian kalau saya sih biasanya uh, pasangnya di ini uh, apa namanya IC panelnya langsung, IC langsung. Kalau untuk verifikasi kepemilikan, nah saya biasanya pasang IC panelnya langsung. Ini tinggal kita paste di sini, kemudian kita masuk dulu ke hostingnya. Cuma sih banyak cara cara yang sering saya pakai seperti ini. Nah ya. kalau untuk yang verifikasi, jadi yang verifikasi ya, Mas ini, jadi caranya sama seperti saya contohkan ini, buka dulu subdomainnya, ininya jangan diklik verifikasi dulu, silahkan di download dulu scriptnya. Jadi silakan silahkan di download dulu scriptnya Atau mau pakai yang ini juga boleh Kita pakai yang ini aja biar kita tanam langsung Di uh, hostingnya Kemudian kita verifi, uh, Jangan verifikasi dulu Setelah di download Kita masuk ke ini Folder file Kemudian Kita cari uh, Folder htdoc Ini ada folder htdoc Nah, kemudian, kemudian biar sejajar, sejajar dengan, dengan uh, root directory jadi biar, jadi biar kita upload, upload di root directory ini, di root directory wordpress nya nah disini di ada icon plus kita klik, plus, kita klik upload nah, nah disini kita, kita cari yang kita, yang kita download tadi, silahkan tinggal diupload di upload, ini sebagai contoh saya upload saya yang ini kayak gitu, gitu. Nah, ini sebagai so, contoh aja, ya, nanti tinggal, tinggal di, di Upload di sini yang ini, yang HTML ini kita upload, upload di sini ya. sudah ya, sudah, Pak, untuk, untuk diupload di kalau, kalau sudah diupload upload ke sini, nanti di baru verifikasi. di verifikasi. Ini nggak bakal bisa, bisa verifikasi, verifikasi karena codingnya nggak saya pasang aplikasi. di sini. Kalau, kalau saya verifikasi, pasti akan error karena codingnya nggak saya pasang di website akademik. Jadi, Jadi, kalau, ini kalau punya bapak, bapak, itu akan bisa, bisa diverifikasi karena di hosting, hosting ini. Saya sudah ya. Jika ada yang verifikasi, langkahnya seperti itu Oke, okay, okay, sudah Oke, okay, baik Untuk mas Dimas, terima kasih Jadi caranya uh, Pertama Kita Ini dulu, nih, uh, saya tambahkan dulu Ini Jadi silahkan uh, di download Ini nya HTML-nya, bisa menggunakan HTML ini atau menggunakan tag, cuma kita pakai cara yang cepat kita pakai ini, script ini aja HTML yang sudah disediakan sama si Google jika sudah, di download, kemudian masuk ke file manager masuk ke dalam file manager, di dalam folder file manager ini ini karena ini pakai Flash, biasanya kalau Cpanel langsung masuk ke dalam folder public HTML karena ini dalam Cpanel Flash, eh, jadi kita masuk ke dalam folder HTML. Kemudian ini harus sejajar ya Bapak Ibu harus sejajar jangan masuk ke folder lain lagi, jangan masuk ke dalam folder lain lagi biar sejajar seperti ini baru kita klik icon plus dan klik upload begitu. Klik icon plus dan langsung klik upload. Ada ya? Contoh, okay. mengenai nama total manajernya gimana? cara masuk ke sininya? Jadi akses nama domainnya, contoh pkk uh, ini pkk satu school hosting, tambahkan titik dua delapan empat empat kemudian tinggal klik enter nanti kalau sudah masuk, masuk ke sini klik folder file dulu yang ada di sini ada folder file kalau sudah ketik folder file kemudian masuk ke dalam folder htdoc kalau di cPanel itu nggak ada htdoc langsung langsung masuk ke folder public underscore html nah, oke, okay. sudah semua bapak ibu? nanti setelah ini kita akan pasang yang namanya sitemap atau petasitus sudah semua ya ini sebenarnya SEO dasar ya cuma kalau yang saya lakukan sebenarnya untuk SEO untuk uh, website yang saya kelola itu tidak aneh-aneh nih -aneh. SEO-nya oke okay. sudah semua ya sudah diupload klik icon plus kalau di cpanel nanti masuk ke uh, public underscore html mas kalau yang di cipanel, uh, ketika login, biasanya di situ ada file manager uh, klik file managernya, kemudian cari, cari, uh, cari uh, folder public underscore html kalau sudah masuk ke folder public underscore html nanti tinggal upload, atau boleh kalau mau share screen mungkin mas Dimas biar kita ini, biar yang teman-teman yang lain juga, biar pada tahu Soalnya kan, ini pakai CPanel, nah pakai PS semua boleh, Mas. Share screen dulu, Saya biar tahu perbedaannya. Siapa tahu ke depannya pakainya 0 semua, kayak gitu boleh. Silahkan. boleh boleh di share screen masuk ke channelnya ini pakai channel ya punya mas ini silahkan di klik channelnya kemudian mas masuk oh. ke ini file manager ya maka ke sebelah kemudian di situ cari public underscore html nah ini Domain, domain utamanya yang mana, yang mana? karena di sini kan pakai kayaknya pakai hosting rumah ya, web ya. Nah, itu domain utamanya ya, yang mana, Mas? Instalnya di mana? Soalnya, soalnya di sini ada, ada sub -order. folder. <laughs> kalau itu coba boleh di sini aja websitenya yang, yang mana? Websitenya nya saya malah ini. JuliBusiness. com, ya, yang ini ya. ini yang mau dipasang yang ini ya. Oke kalau gitu coba kita uh, masuk lagi ke cpanelnya. Kayaknya itu domain utamanya. Boleh ke cpanelnya. Kemudian kita scroll ke bawah, scroll dulu ke bawah. Di sini sudah ada sitemap juga. Ini sitemapnya. Kalau ini dipasang di sini ya. Soalnya saya nggak bisa remote ini ada application, ini kayaknya pakai CI atau, atau apa. ada application, ada asset dan ada sistem juga kalau application, itu apa isinya pak? nah, nah ini controller application model pakai larapel CI nah ini sama developernya kalau emang ini kan ada field juga nih nah, bisa ditaruh di sini, sih sebenarnya itu kan oh, banyak nih foldernya coba bisa back lagi mungkin, mungkin. kalau emang pakai coding, coding sebenarnya sih sebenernya bisa pakai yang script script, script meta, meta itu coba. atau, atau pakai yang wordpress disitu di ada, ada dua folder, folder soalnya coba Klik yang, yang folder wordpress nah, nah ini, ini uh, kalau sudah di sini nanti tinggal diupload aja coba kita upload. Soalnya ada banyak ini websitenya di sini uh, di atas. Yeah. Oke okay, silahkan tinggal di drag. Hai kalau sudah tinggal klik mobil aja kemudian verifikasi Hai channel browser Console tadi Alhamdulillah si sudah di-upload si Kalau sudah di-upload Tinggal di-verifikasi aja Di Google Console-nya hmm. Itu gak bisa? Kalau error berarti bukan itu domainnya. Soalnya di sini ada banyak folder. Mas saya cek dulu saya websitenya pakai apa codingnya. Kalau error berarti websitenya boleh di ini copy paste domainnya ke saya biar saya cek pakai apa uh, buatnya. Di Biar saya cek dulu. Saya cek dulu ya. Oh Ini udah analitik, sudah dipasang. Nah, ini sih pakai PHP, Google, Google Test Manager-nya juga udah ada. Google Facebook Manager, Windows PHP, tinggal Google, Google, Google Search Google Console. Google. Google. Ini kayaknya folder yang, yang, yang tadi, Mas. Yang, yang tadi, tadi itu, yang, yang folder coding itu, itu. yang, yang, yang, ada, itu. yang ada, application. ada application, kemudian ada Piu di situ. LX ini pakai PHP script, kayaknya masuk ke yang folder yang satunya. Soalnya ada beberapa subfolder di situ. Nanti tinggal dipasang aja. Nanti bisa pakai yang apa namanya. Tag metal yang tadi kan ada 2 oke, okay. boleh, kalau ini, ini aja. Okay. Jadi kalau saya lihat di sini, ini juga ada Google Analytics nya juga. Jadi ini sih pakai PHP versi lima, saya pakai CI kalau nggak salahapel. Nanti tinggal disini di sini sudah ada Google Ads Manager juga. Nanti tinggal di, sebenarnya bisa, bisa, bisa pakai ini juga nih. Jadi lebih, lebih mudah kan? Ada di manager, kita bisa integrasikan di sini atau pakai dipasang di ininya, di bootstrapnya, di tampilan viewnya. Karena kan, nah, kan, di kan di sini ada banyak cara. Kalau di, di nya kita tinggal copy yang ini aja, tinggal, tinggal salin. kita salin. Nanti tinggal kita pasang di HTML-nya. Mungkin ada HTML-nya nih. jadi tinggal kita pasang aja sejajarkan di sini. Tinggal di paste aja, oke, tinggal di paste, tinggal, tinggal di save, baru verifikasi. itu tinggal, tinggal dicek aja. aja ini. Oke, oke. Jadi, jadi kalau, yang, kalau yang, sudah, yang sudah, kalau yang pakai WordPress, tinggal diupload. Di oke, oke. Uh, itu bapak-bapak ya, sudah semua untuk Google Search Console-nya. Nah. Nah. Kalau seperti ini, oke. Kalau, oke. kalau sudah, sudah verifikasi, berarti sudah berhasil ya. Nah, ini sudah dipasang Google Search Console-nya Google Search Console sudah kita pasang Selanjutnya, kita harus yang pasang yang namanya sitemap yeah. Di sini kita harus pasang yang namanya sitemap map itu apa sih? Nah, sitemap ini Kalau di dunia nyata itu kita ibaratkan mungkin contoh saya mau datang ke Umpam nih Saya nggak tahu jalan Nah, saya butuh saya yang namanya Google map. map. Nah, dengan adanya Google, Google Map ini, ini, saya bisa, bisa lebih mudah, cepat, lebih cepat, cepat gitu kan, datang, datang ke umpam lebih tepat waktu, waktu, waktu, waktu kayak, kayak gitu. gitu. ya, ini ya, masih kosong. ini masih kosong nah, nah, sengaja. Nah, jadi, nah, jadi dengan adanya State Map ini, ini, kita bisa lebih mudah, mudah kayak jadi gitu. Jadi, robot Google akan lebih mudah dalam menemukan beberapa halaman atau situs-situs yang ada dalam website kita nah, silahkan buka oh, bukan google di sini kita klik aja site map nah, di sini kita pasang aja site map XML. .xml adalah salah satu alat bantu untuk para webmaster untuk mempermudah dalam pengenalan tentang situs beda sama dengan yang saya jelaskan tadi dengan wikipedia ya. Jadi dengan adanya seiten ini, robotnya Google, tadi kan si Google punya robot yang namanya spider, ya. Si Google ini punya spider atau laba-laba nih. Jadi ketika dia masuk ke dalam situs kita, dia masuk ke dalam situs kita dia lebih mudah nih. Sudah ada sinyal gitu kan, link-linknya sudah disusun dengan rapih itu, jadi sudah ada coding yang dibuat untuk mempermudah si robotnya Google ini. Makanya kita butuh yang namanya sitemap nah, kayak gitu. Nah, Di sini kita buka Klik sitemap. xml. Oke, okay. uh, search engine sudah bisa kelihatan ya. Nah kemudian klik sitemap. Kemudian kita paste nama domainnya di sini, kemudian kita klik start. screen saya sudah kelihatan masih belum kelihatan sudah semua nah di sini kita uh, pasang site map jadi karena saya pakai template sebelumnya pakai template wordpress jadi di sini otomatis ada 17 yang kecan scan dan ada 14 yang ditambahkan nah, di sini kalau kita lihat detailnya ini halaman-halaman yang nanti url ini akan dibaca sama ini robotnya google jadi url-url ini akan diindek atau dibaca sama si eh, spider tadi ya gitu jadi fungsinya kita harus pasang sitemap ini untuk mempermudah si robotnya google ketika dia masuk ke dalam situs kita Ketika dia masuk ke situs kita. Dia sudah ada gambaran nih Oh ternyata URL-nya ini, ini, ini, gitu kan Jadi lebih terstruktur, kayak gitu, lebih mudah Oke, okay, kalau sudah Nah, di sini silahkan Bapak-Ibu klik download nah, Untuk yang tadi, yang pakai Coding, ini tinggal dicek lagi Foldernya di mana, tadi saya lihat Sudah ada sitemap juga, kalau masalah yang pakai codingnya nah, di sini Kalau sudah semua di sini tinggal kita masuk ke codingnya silahkan bapak ibu masuk ke file ke folder file kemudian klik folder htdoc, sini ada folder htdoc ya jangan lupa klik icon plusnya klik icon plus kemudian kita upload oke okay. sampai, sampai sini, sini mungkin sudah semua di download Ini sudah di download okay, baik -baik, uh, saya akan screen lagi yeah. Di sini kalau yang sedang buka flashnya Klik folder file sini ada file So login ini, kemudian klik folder ini, ini. oke okay, silahkan yang dulu semua klik icon klik klik Dok kemudian klik icon plus, icon plus. kemudian kling klik upload kita pilih kita sitemap ini kita upload sitemapnya masih bisa juga dari fiturnya yoas oke sudah ya jadi klik ini upload sitemap kita pilih filenya yang kita download tadi ada di mana Baru kita klik upload. nanti tinggal dicek di sini ada tidak sitemapnya nah, sudah masuk ya sitemap sitemapnya sudah masuk kalau sudah masuk sudah kita upload di hosting artinya di sini sudah masuk ya ke hosting kita nah kemudian oke okay, baik uh, ini kita masuk profile Kemudian, kemudian klik, klik folder htdoc klik. klik folder file kemudian kita klik folder htdoc kemudian klik icon plus kemudian kita klik upload jangan lupa klik sitemate.xml nya kemudian klik open nanti akan masuk ke hostingnya. sudah ya ibu untuk ini ya Oke, okay, jika sudah nanti Sudah masuk ke sini Kita selanjutnya nah, Kita harus integrasikan juga Dengan Google Search Console Jadi si hostingnya kita integrasikan juga Dengan Google Search Console Di sini ada Map atau peta situs Kemudian di sini bisa menambahkan Beberapa peta situs Biasanya untuk peta situs yang sering saya lakukan Di website saya Saya biasanya ada app Si Gubrat suka ngasih tahu nih uh, URL ini tidak ada di uh, indeksing data Indexing kami kayak gitu biasanya ada notifikasinya di sini makanya kalau saya biasanya untuk uh, sitemap ini kalau ada update artikel ada update halaman kayak gitu bikin halaman baru saya biasanya minta indeksing ulang lagi bikin sitemap baru kemudian yang di sini saya delete kalau sudah punya yang baru saya delete kemudian yang baru saya, yang baru, saya upload ulang kemudian baru dipasang di sini. Nah, tulisannya kita samain. ini site map berarti kita pasang juga di sini site map. seperti ini. di sini ke site map, kemudian kita masukin juga site map. kemudian baru klik kirim. Dan ada notifikasi seperti ini, situs berhasil dikirim, artinya sudah berhasil. Tinggal tunggu pengecekan dari si Google. Ini lagi proses, biasanya Ini lagi proses karena data-datanya -data juga website-websitenya ini masih dami, kayak gitu. Ini URL-nya sudah 14 dan situs sudah berhasil diproses. Oke, sampai sini mungkin bapak ibu ada yang mau bertanya, silahkan. Jika ada pertanyaan nah ini nah, sama, ini sama status statusnya juga, status juga, status juga masih seperti ini ibu tidak dapat artinya masih error gitu kan nah disini karena tampilannya apa namanya uh, ininya Alamannya masih belum diperbaiki nanti kalau error sudah bagus website kitanya nya akan otomatis kalau masih error tinggal kita klik aja nanti akan muncul ke sini jadi kalau error yang tadi itu tidak masalah itu hanya yang umum kita klik aja nanti akan muncul seperti ini Nah untuk yang pakai blogspot Itu, itu nanti udah dipasang, dipasang belum pak uh, Ininya side packnya side -pack nah kalau bapak Kalau yang, kalau yang pakai blogspot, blogspot lagi Biasanya di blogspot, blogspot itu kan Bapak masuk ke HTML-nya, ke editor editor blogspotnya Kemudian Bapak pakainya yang ini ya, ini ya. Nah, Di sini uh, Property-nya Mungkin bisa pasang yang ini, ini. Nah, bisa pakai yang ini, Pak. Kemudian, Bapak bisa masuk ke editor blogspotnya. Biasanya ada script HTML seperti ini. Nah, di sini biasanya masuk ke index HTML-nya. Sebagai contoh, Independent API sebagai contoh Saya cari Kalau di Blowscode juga hampir sama Jadi cari kodingan coding, -coding seperti ini Ini kita cari Tinggal kita pasang di sini Kita pasang Agar bisa diverifikasi kalau Google Analytics itu, setahu saya di sini sudah uh, otomatis kalau di blogspot nah, Kalau yang statusnya masih error untuk site mapnya, nah, coba diklik dulu linknya, link yang tadi. Jadi yang pertama diupload dulu di hosting. Nah, pastikan sudah diupload di hosting sini. Pastikan sudah diupload di, di, di hosting. Kemudian setelah itu masuk ke sitemap nah, disini, nah, disini juga sama uh, Tidak dapat mengambil data peta situs dan salah nih nah, Kemudian tinggal kita klik Nanti kalau kita klik disini sudah dibaca Masih google Nah sama punya saya juga tadi masih merah statusnya sini statusnya Di statusnya kan ya Di statusnya yang ini uh, Masih dan ya, Ini sama Nah, di sini karena, karena halamannya, halamannya intern, intern, ibu intan ibu intan pastikan juga di, sitemap di sitemapnya di sini, di sini. karena kan karena saya kemarin pakai template, pake template, ini. template jadi nih mungkin jadi mungkin ada halaman-halaman ada page-page halaman, halaman, nih yang baru satu yang biasanya kayak gitu makanya ee, rapihin, rapihin dulu halamannya bikin minimal lima halaman kayak gitu lima halaman nanti bapak ibu minta pengindekkan ulang ke ininya ke sitemapnya karena ini kan saya udah punya banyak halaman nih karena ini Karena dari ini template, template Kayak gitu, kayak gitu. Jadi, ini Jadi minta pengindekkan ulang Nanti kalau sudah banyak, banyak page nya uh, Minta kita indek kita ulang lagi ke, site ke sitemap nya nah, kemudian, nah, kemudian klik, klik start, start Kayak gitu, kayak gitu. Dan, pastikan Dan pastikan juga di admin nya Untuk, untuk, di, setting -nya biasanya, di, biasanya, untuk, untuk di setting nya Biasanya untuk, untuk di sama biasanya, google nya Itu sudah dibolehkan Kayak gitu Kalau nggak dibolehkan Biasanya Itu tidak akan di ini sama si Google Kayaknya tidak akan diindek. Biasanya di sini ada settingannya juga. Jadi pastikan dimulaikan aksesnya untuk diindek sama si Google. Biasanya di sini yang boleh diakses sama apa namanya Google. Nah nanti kalau enggak Coba dicoba aja, lagi aja bikin halaman-halaman baru di nah di sini jangan di checklist ini. ya ininya jangan di checklist kalau kita, kalau kita checklist ini website kita nggak bakal diindek gitu walaupun, walaupun kita banyak bikin banyak halaman tapi kalau, kalau ininya di checklist, ini di checklist nah website kita artinya itu nggak boleh diindek gitu kita nggak boleh, boleh si Google itu robotnya Google itu nggak boleh masuk nih ke situs kita makanya ininya jangan di checklist nanti bikin halaman baru solusinya, ntar klik start lagi, setelah itu baru diupload ulang, yang di sini nanti di delete dulu, di delete dulu, kemudian caranya klik ini, klik kemudian klik delete di sini. Oke. Selanjutnya kalau sudah semua nanti akan seperti ini, sudah berhasil diproses. Nanti di sini akan ada report reportnya juga. Kemudian kinerjanya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nanti akan ada di report reportnya Kalau sudah ini ada kan ada grafiknya juga. Kemudian eh, ada kinerjanya. Nanti seperti contohnya seperti ini. Total free berapa? Tayangnya berapa? Ekuitasnya juga berapa? Posisinya juga berapa? Nah di sini kata kuncinya yang muncul apa? Itu. Nanti kalau emang udah eh, jalan websitenya akan ada data-datanya di sini. sama kayak tadi selanjutnya langkah selanjutnya adalah ini robot .aktik. karena di wordpress itu nanti kan kita pakai IOS ya itu biasanya robot contact ini sudah dibuat secara otomatis secara otomatis tapi seperti kalau yang websitenya seperti website yang ini tadi, Uh, punya mas bisnis.com ini nah websitenya karena ini pakai coding biasanya di segi user itu ada untuk front end, ada khusus backend nah, makanya butuh yang namanya sitemap nah, kalau di wordpress itu kan nanti kita pangsang niwas ya uh, bukan sitemap, robot.txt jadi kalau di wordpress itu kita pasang niwas itu robot.txt nya sudah otomatis dibuat sama siwas nanti tapi kalau pakai coding Nah, di sini penting nih kita harus pasang yang namanya robot detektif. Fungsinya untuk apa nih robot detektif nanti? Kalau robot kalau tidak ada robot detektif ini, nah beban server kita akan berat. Yang pertama itu itu kan. Yang kedua malware atau robot-robot yang lain itu akan mudah masuk ke halaman admin kita sedangkan kan halaman admin ini atau dashboard ini itu hanya boleh diakses oleh orang-orang tertentu kayak gitu. jadi orang-orang yang selain tidak berkepentingan baik itu robot, baik itu user yang tidak berkepentingan itu tidak boleh masuk ke halaman dashboard kita makanya kita butuh yang ramahannya robot.txt robot ini Nah, mungkin uh, untuk hari ini karena waktunya mungkin ada yang mau sholat jumat. Nah, di sini untuk Pak Maman, kalau sudah diupload di hosting, uh, kemudian kalau Pak Maman sudah diupload di sini ya, sudah diupload ke folder htdo, kemudian dimasukkan ke sitemap, kemudian Pak Maman silahkan klik peta situs ya kalau sudah, sudah diupload kemudian klik peta situs, situs sini kemudian, kemudian tuliskan, situs tuliskan di sini situs situs. Situs. Tuliskan situs disini situs. Situs. Disini. sitemap ya, ya. Kemudian, kemudian tuliskan, tuliskan sitemap oke okay. okay. Nah ini ada yang mau bertanya izin bertanya halaman blogger sudah lama dibuat Namun baru diaktifkan Google Search Console nah, Apakah traffic 2 tahun yang lalu akan dilihat Nah kalau untuk traffic situs Bapak, Bapak Primadi itu bisa lihatnya di Google Analytics ya Kalau untuk traffic situs Nah kalau Google Search Console ini juga ada sebenarnya Untuk kinerjanya, untuk mengukur di sini kalau kita, kalau kita baru aktifkan tidak itu tidak akan kebaca kayak gitu di sininya jadi data-datanya itu tidak akan kebaca dan tidak akan bisa dilihat juga kayak gitu kalau memang baru diaktifkan nah kalau untuk baca traffic itu kita bisa lihat dari google analytics kalau untuk ini kita bisa lihat di sini oke okay. baik baik eh, jika tidak ada pertanyaan lagi karena mungkin ini hari Jumat ya Bapak Ibu Mungkin ada yang mau peringatan Nah disini saya ucapkan terima kasih Ada lagi mungkin yang mau bertanya Sebelum kita tutup karena hari Jumat Silahkan Bapak Ibu boleh tuliskan di kolom chat satu lagi Nah untuk hari ini kita masih ke pengenalan dasar tentang Google Analytics Nanti kita untuk hari Senin, nanti kita masuk ke pembahasan on-page, backlink, kayak gitu Untuk optimasi-optimasi SEO ini SEO yang saya SEO teknik, basic sebenarnya, tapi eh, saya cari yang aman, kayak gitu Saya cari yang aman, agar website kita itu eksis di halaman pertama, Google itu lebih lama Gitu. Kalau kita pakai cara pakai PBN atau pakai-pakai cara yang lain itu kan banyak juga yang beli backlink kayak gitu. itu bisa aja cepat tapi bisa juga cepat turunnya okay. kalau tidak ada lagi karena hari Jumat selamat, selamat eh, istirahat saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dari ibu-ibu atas partisipasinya sudah hadir. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Selamat siang. Ya. Nanti saya share kembali untuk ininya, ya. Oke, terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.